Halo Brai, kembali lagi di review mobil Roblox Car Driving Indonesia Revamp. Sesuai permintaan penonton di video review mobil sekitar seminggu yang lalu, saat ini aku sudah berkesempatan untuk dapat mereview mobil SUV yaitu Honda CR-V Prestige 1500cc Turbo tahun 2021. For your information saja, saya akan beritahukan kepada kalian bahwa mobil ini dijual pada dealership Honda Kota Bandung di harga 550 550.500.000 rupiah. Mobil ini memiliki sistem penggerak FWD atau Front Wheel Drive melalui transmisi CVT. Mesin yang ditawarkan yaitu mesin VTEC Turbo DOHC 1500cc 4 silinder yang menghasilkan output tenaga sebesar 187 horsepower dan torsi sebesar 240 Nm. Tetapi sebentar deh. Ini kenapa di sini tulisan tertera 179 horsepower ya? Entahlah, mungkin yang tahu bisa komentar saja di bawah. So, langsung saja kita tes pertama, yaitu tes akselerasi dari 0 ke 100. Mobil ini mencatat waktu 6,10 detik untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Tes selanjutnya yaitu top speed. Kecepatan tertinggi yang dapat diraih oleh SUV Honda ini yaitu 230 km per jam teman-teman. Pengetesan ketiga yaitu soal radius putar. Di sini saya mencoba untuk memutar balik di depan sekolah Bekasi. Hasilnya mobil ini memiliki radius putar sangat baik tanpa perlu mundur. Tes keempat kita akan bawa Honda CR-V ini ke daerah Puncak Villa untuk menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal dan dalam keadaan stop and go. Hasilnya, mobil ini sanggup menanjak meskipun terdapat banyak spin pada roda dua depan. Tes terakhir yaitu off-roading. Pengetesan dilakukan di jalan dengan kontur tanah. Melewati jalan tanah yang bisa dibilang ringan, mobil ini tentu saja masih sanggup melewatinya. Itu juga pada saat di Kubangan Lumpur. Tetapi SUV setengah miliar ini memiliki problematika ketika saya membawa dia ke obstacle tanjakan di tempat offroad ini. Pada tanjakan pertama, mobil ini masih sanggup untuk melibasnya. Namun ketika berhadapan langsung dengan tanjakan yang kedua, sangat disayangkan. Ban depan dari mobil ini hanya muter di tempat alias pin. Bahkan, saya coba beberapa kali, mobil ini masih tidak sanggup melewati tanjakan kedua ini.